Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Sinta dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Tegalwaru Karawang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perpajakan. Ada pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan manfaat pajak. Pajak sendiri mempunyai arti sebagai penerimaan negara yang paling terbesar sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Pemungutan dan penggunaan pajak ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang telah diatur. Lanjut ke fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini di, ada empat fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Nah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Nah, yang kedua, ada fungsi mengatur. Contohnya, untuk menghambat inflasi. Nah, yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Contohnya, dengan menerapkan Kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara Yang keempat ada fungsi distribusi Nah lanjut yang keempat ada manfaat pajak uh, Pajak mempunyai manfaat bagi negara dan masyarakat Nah pada intinya pajak yang diberikan untuk kas negara Akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negara itu sendiri Dan manfaatnya pun akan dirasakan oleh semua warga negara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.